fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Para ahli menemukan klaster galaksi unik setelah meneliti foto hasil tangkapan teleskop James Webb milik badan penerbangan dan antariksa Amerika Serikat. Klaster tersebut disebut dengan sparkler galaksi. James Webb telah menghasilkan foto berisi berbagai galaksi pada 11 Juli lalu. Foto itu merupakan foto kamera galaksi terdalam yang pernah dihasilkan. Para astronom dari Kanada kemudian memperbesar foto tersebut dan melihat sebuah galaksi terletak 9 miliar tahun jauhnya dari bumi. Mereka menyebutnya dengan sparkler Galaxy karena beberapa objek yang mengelilinginya mirip titik bumi merah yang berkrapelip. Bagi para ilmuwan, bakler sangat mengesankan karena bentuknya yang renggang namun objek-objek yang melilinginya juga tak kalah menarik minat pasalnya objek-objek itu boleh jadi klaster globular atau bulat bintang yang terjauh yang pernah ditemukan para astronom klaster globular adalah sekumpulan bintang kuno yang berasal dari masa bayi galaksi alhasil cluster itu mungkin berisi petunjuk tentang fase awal formasi galaksi beserta pertumbuhan dan evaluasinya dari 12 objek yang melilangi sepaklor galaksi para ahli dari kanada yang tergabung dalam kanadian Miris unbiased cluster survey menemukan 5 diantaranya benar-benar cluster globular lebih lanjut kelimanya bahkan mungkin menjadi cluster globular tertua yang pernah dilihat boleh jadi lima klaster itu bahkan berasal dari saat semesta menghasilkan bintang-bintang pertamanya. Sejauh ini sudah ada 150 klaster globular yang telah diketahui di Bima Sakti. Klaster-klaster itu pun sangat padat dan berbentuk bulat dengan 100.000 hingga 1 juta bintang di dalamnya. Bintang-bintang itu pun berusia sama dan seringnya sangat tua. Beberapa di antaranya Bahkan setua semesta Bintang-bintang itu dinilai sebagai fosil yang bisa memberitahu manusia soal keberadaan semesta waktu itu dan saat bintang dibentuk Nah teman-teman, begitulah penjelasan singkat terkait sparkler Galaxy yang merupakan rumah bintang tertua di semesta Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya